ya si dukur dewe ah, keliru bos si dukur dewe bener deh ah, aduh mas keliru ikumang, wes ini terpaksa wong limo ini kanutut kurang dukur ya oh ya yeah. kurang titik mang si dukur ah, keliru bos ya si si ikan das. tahanan mas tahanan kakak saudara-saudara sangat menegangkan mam ini ya dalam sangat menegangkan Hii. mau nomor sebagai tangga ke-3 Ayo ayo. sekali lagi kita ingatkan jangan pakai sual koloran, melorot, Ayo Nasi. Iya tangga ke-3 sekarang abrit ah, ayobrit Yani Nadi itu buat nah, buat Yani ya ayo Yani ayo ikibrit ah bes tangan malah diwak bawel buat ayo ayobrit garis itu bret bes jangan jaran nih gua di Yani ayobrit babak keempat sudah dilalui ia ya, tinggal berdiri saja ayo Biki langga keempat terseliminasi masuk. Ayo keukuran Gus. Bagi canda sekuat agus. Ayo terselimin. Satu lagi. Biki es tebu sponsor dari cabani. Eh yeah. es tebu. saya jatuh yeah. cinta hey, ban? Ya. Eh topinya, topinya, topi topi. Ya yeah. amankan. Ayo ya, terus, ayo cak Slimin, wadah dah dah dah, yoki, perjalanan ini Iki si cara no Iki no Iki no Iki no Iki Iki Ya Oke, Oh, is, ya hara -hara ibu, nah, ya MC ono kalau juara ya, ya, iya, ayo, cari diti, waktu nih, yo, mosok gak nah, iso, ayo. Iya, ya, boleh ganti susunan tidak boleh ganti personil. Iya, iya, ya wes itu empat, empat kurang tiga. Siapa itu? Ayo, isotak kayu. Wes Nelly mau alamat belosor. Wes Nelly mau. ya areng ini itu gede tapi gak ada sini dhukur yuk yuk yuk anjini sih bener gak soal koloran dulur sampai belok ojo soal duk koloran misalnya yuk yuk ojo soal koloran susah ayo Satu lagi. Wes. Wes. Wes. Satu lagi. Berhasil dulur. Wes, hadiahin tak. Wes, siapa Mas Hades? Aku tekor ini caranya nih. Ih, wes wes wes. Ayo no nak nontok gulita sama sopir itu. Wes wes. Eh, wes wes wes. Wes kombi-kombiosi. Nah, ya. ada mas, satu, yo, ya. eh. ya. sabar, nanti, eh, dua, sebentar, giles. Jadi ini nanti untuk yang pemenang ini sudah tidak boleh lagi okay. Nanti sudah dua okay. nah, Jadi pemenangnya YWIS ini tunjuk-tunjuk lagi okay. nah, sip WES Mas Bumi sampai Nampil satu lagi Yaitu yeah, WES Satu lagi WES WES satu lagi WES enggak WES WES selesai WES terakhir YEAH okay. bos Ah, ah wis. Oke. Okay. Sudah, Mas. Sudah, sudah. Sudah habis. Wis. Ah, wis sampai turun. Ganti peserta berikutnya. Peserta berikutnya yaitu ah, grupnya Mas Bagus.